Biasanya, jika orang awam mendengar nama kota ini, yang terlintas di pikiran mereka adalah kuliner, mendoan, dan logat ngapak. Selain itu, Purwokerto juga dikenal memiliki banyak tempat makan menarik yang wajib dikunjungi baik oleh warga sekitar atau pelancong. Kali ini, Ibu Jari akan merekomendasikan 10 kuliner Purwokerto yang sangat menggugah selera. Daripada penasaran,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 Yang pertama. Umai Inyong Resto. Restoran Umai Inyong berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 47 Purwokerto. Tempat makan ini menyajikan beragam kudapan tradisional yang sedap dan harga yang sangat terjangkau. Untuk menu spesial pilihan Umai Inyong Resto Yakni, iwak pitik kobar dibanderol harga Rp 14.500 dan oseng gendot di harga Rp 13.500. Harga untuk paket bunga yakni Rp 17.500. Ada juga paket hampers atau nasi box. Anda bisa menghubungi admin Umay inyong resto di nomor 08510075900. Yang kedua, Bubuk Makan Mang Engking Bubuk Makan Mang Engking Purwokerto yang berlokasi di Jalan Har Bunyamin Pabuaran, Purwokerto Tempat makan ini menyajikan menu seafood, Asian, dan menu khas Indonesia seperti ikan goreng, tumis, sayuran, dan lainnya anda juga bisa beristirahat atau bersantai bersama keluarga di gubuk yang berdiri di atas kolam ikan. Tidak hanya memuaskan lapar dan dahaga, Gubuk Mang Engking juga bisa melegakan pikiran dan mengurangi rasa penat setelah Anda dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, Rumah Makan Jago Jowo. Tempat makan ini berlokasi di Jalan Gelora Indah 1, Komplek Gorsatria Purwokerto. Dengan jam operasional pukul 9 sampai pukul 21 Waktu Indonesia Barat, adapun menu yang disajikan yakni ayam ingkung, kikil gongso sambal ijo, sayur pare, sayur genjer, sayur pakis, sambal khas jago jowo, terong balado, mendoan, dan lainnya. Sensasi pedas sambal dipadukan ayam goreng dan sayur mayur yang segar tentu menambah selera makan Anda. Yang keempat. Red Chili Purwokerto. Red Chili Purwokerto adalah restoran keluarga yang cocok untuk acara ulang tahun, pernikahan, arisan, atau sekadar melepas penat dari perjalanan jauh. Rumah makan ini bertempat di Jalan Batu Raden, Purwokerto. Red Chili juga memiliki area parkir yang cukup luas sehingga Anda tidak perlu susah payah mencari spot parkir yang cocok. Hidangan yang disajikan di Red Chili berupa menu Asian dan Indonesian. Untuk pemesanan tempat atau reservasi bisa di kontak 085842657010. Yang kelima, Dapo Air Prambanan Dapo Air Prambanan juga bisa menjadi alternatif lain tempat makan tujuan yang bisa Anda kunjungi di Purwokerto Lokasinya berada di Jalan Merdeka no. 10, Purwokerto Untuk jam operasionalnya yakni pukul 11 sampai pukul 21 WIB, buka setiap hari Menu yang disajikan di dapur Air Prambanan seperti sapi lada hitam, gurame dua rasa, nasi paru mercon, buat, ayam kangen, nasi timbe, nasi tutup oncong, mie aceh, mie goreng jawa, dan lainnya. Menariknya, restoran ini melayani gratis pengantaran untuk area Purwokerto. yang keenam bebek goreng khas Slamet. Nama bebek goreng khas Slamet Haji Slamet sudah dikenal memiliki cita rasa bebek goreng yang gurih, enak, dan empuk. Sajian tambahan dari bebek goreng yang terkenal crispy ini adalah timun, kol, dan daun singkong rebus. Bebek goreng khas selamat berlokasi di Jalan Profesor Dr. Suharsol nomor 999 atau 300 meter Timur Gorsatria, Purwokerto. Untuk menu terdiri dari bebek goreng super, sambal, dan beberapa paket. Yang ketujuh, Sambal Gami Kertanegara Restoran baru di Purwokerto yang menjadi incaran penyuka kuliner pedas, yakni Sambal Gami Kertanegara Tempat ini berlokasi di Jalan Gelora Indah 2, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Jam operasionalnya yakni buka mulai pukul 10 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat menu yang disajikan yakni Gami Ayam, Gami Bebek, Gami Iga, Gami Paru, Gami Babat, Gami Kerang, Gami Kepala, Gami Kerapu, Gami Cumi, Gami Jengkol, Gami Wagyu Malti Kue, dan lainnya. Harga makanan dibanderol sekitar Rp10.000 sampai Rp50.000. Untuk minuman, Dibanderol harga Rp 1.500 sampai Rp 12.000 Yang kedelapan Soto Sutri Sokaraja Bagi warga asli Banyumas, tentu hidangan Soto Sokaraja menjadi makanan yang selalu dirindukan ketika pulang kampung Soto Sokaraja merupakan soto dengan kuah berkaldu, dengan ketupat, tauge, beberapa potongan daging sapi empuk, kerupuk yang nikmat dan gurih. Biasanya, soto Sokaraja disajikan bersama dengan es teh manis dan kerupuk mie. Selain itu, jika Anda ingin sensasi lebih kental dan pedas, bisa juga ditambahkan sambal kacang atau sambal tauco pedas. Soto Itulah 10 rekomendasi kuliner yang ada di Purwokerto yang sayang untuk dilewatkan. Tentunya masih banyak lagi tempat kuliner lainnya yang berada di sekitaran Purwakarta. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Klik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalaman tentang video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.